Assalamualaikum Rara pulang Waalaikumsalam Bismillah aduh waduh Pulang-ulang bawa jajanan Ingat, jangan jajan banyak-banyak <tuk> banyak, <tuk> oh. Nanti sakit <Wow>. Tidak nah, Assalamualaikum Bisa pulang eh. Eh. Apaan nih? Kenapaan? ternyata kamu rak, kamu kenapa rak? Jorok tau. Kalau bersin bilang alhamdulillah. Nanti biar didoain, ya, karena Allah terus kamu jawab lagi. Ya dikumuloh, wa yusni balakum. Gitu kirain kalau bersin itu haji-haji aja. Bersin juga ada adabnya, rak. Uh, astagfirullah. Umar. Uh, astagfirullah. Kamu demam rak. Hah? Ini nih akibat jajan kebanyakan. Amandel kamu merah. Itu namanya radang. Ah.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 Sekarang, Rara berdoa, minta disembuhkan sama Allah, ya? Yeah? Ya Allah, sembuhkanlah temanku. Rara janji, nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Bener ya, Rara? Janji, nggak makan es krim banyak-banyak lagi. Hmm, hmm enak. Thank mm -hmm. you.